Doa 50 kali salam Maria untuk menenangkan pikiran dan jiwa Doakanlah ini di saat kamu merasa resah Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita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 dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu Kami mati Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria bunda Allah